Heyo semuanya, assalamualaikum. Kami adalah Friend Jam, Fat Ugi, Salah and Denar. Judul lagunya adalah Aku bukan dirinya. Nikmati lagunya, semuanya so, oke? Okay? Check it out. E <Gülüyor> aí a Sampai Oh, oh, oh.